Bisa banget, kan? Bahkan waktu itu gak pede gitu. Nah, waktu itu, Miss Indah ditemenin kebetulan sama temennya Miss Indah yang dulu juga uh, alumni sekolah SMA-nya itu sama gitu. Kebetulan, karena kita sama-sama gembira, datanglah ke Pare Dia tahu kampung Inggris juga dari Miss Indah. Nah, Miss Indah ini karena uh, gak ada. Uh, Planningnya kedepannya tuh nggak ada masih bingung akhirnya dapatlah informasi kalau ada kampung Inggris nih sebelumnya misinya nggak tahu kalau ada kampung Inggris gitu guys jadi misinya cobalah untuk datang ke situ misinya daftar kebetulan kan daftarnya barengan nih sama Miss Missinda jadi dapat kelasnya sama oke kita berangkat nih guys ke kampung Inggris pareh nah waktu itu kita kayak oke okay, pakai baju apa nih gitu kan Mungkin kayaknya bebas nih, kita tuh mikirnya kayak gitu Ternyata, pas pembukaannya atau opening for the first day Ketika di Happy Girls Girls one itu semua harus pakai hitam putih gitu Untuk opening kelasnya, kenalan, sama guru-gurunya Alhamdulillah sih, dari situ sudah tahu bahwasanya Ini nggak sulit gitu, pelajaran yang sangat menyenangkan Nah, kemudian Uh, day by day gitu kan ya kita belajar bahasa inggris mulai dari uh, how to speak english well kemudian how to understand every single of grammar nah akhirnya dari situ kayak teman-teman di tuh sukanya nongkrong gitu siap bikin nongkrong cuman karena mungkin Miss Dinda tuh anak rumahan ya jadi Miss Dinda nih yang, uh, sama namanya Miss Indah yang sama-sama dulunya SMA nya sama kita kayak lebih memilih oh oke okay, deh enggak deh kita nggak mau keluar nih kan belajar di kampung inggris tuh cuma 6 bulan nih jadi kayak harus dimaksimalin banget gitu pulang-pulang tuh harus bahasa inggrisnya lancar nih gitu nah akhirnya karena emang passionnya suka ngomong dan suka main drama dari situlah sudah mulai ikutan drama bahasa inggris kemudian uh, speech atau pidato sampai akhirnya misalnya di titik uh, masuk ke 4 bulannya itu adalah tentang how to teach uh, english well Misinya diajarkan bagaimana mengajarkan dan soalnya misinya itu uh, keras banget jadi pas waktu itu tuh disuruh handle satu kelas jadi pas salam pun yang teman-teman kelas lain tuh gurunya pada enggak salam tuh gitu, karena sudah diwajibkan salam misinya soalnya misinya tuh emang gogar banget padahal kalian tahu guys misinya dulu tuh orangnya pendiam banget dia tuh loh pendiam banget tapi ternyata. Uh, kalau jadi guru bahasa Inggris juga bisa jam-jam banget guys Harus aktif, harus kreatif, harus menarik gitu kan Itu sebabnya kenapa kita harus berpenampilan sama menarik mungkin gitu Agar murid-murid kita itu hmm, jadi kayak ingat kita terus, asik buat bahasa Inggris, kayak gitu Jadi kita harus punya style atau karakter sendiri untuk anak-anak jadi mungkin yang para alumni nih yang pernah uh, Miss Tinda ajarin bahasa Inggrisnya mungkin akan tahu dan ingat pastinya tentang gesture-gesture Miss Tinda. bilang correct, apalagi nih Banyak deh ya, kalau kalian pernah ngapain um, Inggris kalian bisa komen di bawah ini.